USD CAD bullish tetapi hati-hati aksi koreksi. Bias harian pergerakan USD CAD terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan saat ini harga sedang terkoreksi dari sekitar area resistan.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 Sebaliknya waspadai jika harga CAD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.25834 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.25926. Sekian analisa forex untuk tanggal 11 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212